Halo assalamualaikum teman-teman apa kabar semuanya Alhamdulillah bisa bertemu lagi bersama saya bisa jumpa lagi teman-teman ya Semoga teman-teman diberi, diberi kesehatan selalu Dilancarkan selalu rezekinya sama yang maha kuasa Juga disehatkan selalu pokoknya amin Nah teman-teman pada kesempatan ini Alhamdulillah saya masih bisa Berjalan-jalan atau berpetualang di hutan ini teman-teman Nah teman-teman kemarin saya Eh, apa namanya sudah bikin bipak ya Bikin bipak di tengah sungai Nah saya rasa itu Apa namanya teman-teman berbahaya sekali Jikalau ada Apa namanya Jikalau ada hujan deras teman-teman otomatis airnya pun akan mengalir Dengan deras Nah maka dari itu Oke. Saya akan melanjutkan Bikin bipak lagi di dalam hutannya teman-teman ya Di dalam hutanya Dan mudah-mudahan Saya eh, Dilancarkannya tulang ataupun supipalnya teman-teman Buat teman-teman Dukung terus channel saya Atau petualangan saya ya Buat yang baru gabung Ataupun buat yang baru menemukan channel saya Bisa langsung Di like ya Atau di komen, share, subscribe juga teman-teman Karena subscribe gratis teman-teman Tidak ada pungutan biaya teman -teman. Nah teman-teman mungkin Teman-teman ya ada rasa penasaran Apa saja yang ada di hutan Ataupun ada hewan buas Ataupun ada makanan-makanan aneh Ikut terus teman-teman Melanjutkan perjalanan ataupun petualangan ke dalam hutan tidaklah mudah Dibutuhkan skill yang sangat profesional Karena di hutan selalu ada bahaya yang mengintai Oke baik teman-teman Saya uh, lagi ada di lingkungan hutan Belantara banget dan ini juga saya uh, memasuki salah satu uh, pohon-pohon langkap teman-teman Nah, jadi langkap ini bisa nanti saya bikin jadi makanan ya, si apanya namanya di di dalamnya pokoknya teman-teman. Bisa bisa diolah menjadi makanan, oke. Okay. Saya sangat beruntung sekali bisa menemukan e, langkap ini teman-teman. Kita let's go, lanjut. E, oke okay, teman-teman, jadi di hutan ini sudah gelap banget ya, sudah gelap sekali teman-teman ini, hutannya gelap. Karena ini memang hutan rimba ya, hutan rimba teman-teman. Kita lanjut, maju ke depan. Tapi buat teman-teman, kalau memasuki hutan seperti ini, teman-teman harus tengok ya kanan kiri atau atas, yang bawah juga teman-teman. Karena e, siapa tahu kita itu tidak tahu bahaya, e, selalu mengintai ya teman-teman. Oke, ini dia. Ini e, tempatnya gelap ya teman-teman. Padahal ini siang hari. Tuh di bagian yang terang, terang ya. Nah, karena di sini. Oke okay, teman-teman, saya akan bikin dulu bipak ya teman-teman, bikin bipak di sini di tebing batu ini. Nah, kenapa saya memilih di tebing? Karena kalau di bawah saya rasa juga belum tentu aman teman-teman ya. -teman. Jadi saya akan menggantung di tebing ini, ke tebing yang ini teman-teman ya. -teman. Nah, jadi nanti akan digantung ya tempat tempatnya digantung teman-teman, tempat bipaknya oke. Okay saya akan langsung apa memasang pipak ya atau membangun pipak. oke lanjut teman-teman. nah teman-teman saya akan memanfaatkan akar ini ya kali ini. oke kita langsung potong. akar yang saya gunakan ini bukanlah akar sembarangan. jadi akarnya ini cukup kuat juga teman-teman. saya akan menalikannya dari sini. Sampai ke sini nih, ya. Samping lagi. Oke, mantap. Dan pembuatan Bipak gantung ini tidaklah mudah. Dibutuhkan keahlian dan keprofesionalan karena harus benar-benar kuat. Dan kalau jatuh itu akan terasa sakit sekali. Jadi saya akan menarik kali ini ya ke... Jadi begini teman-teman ya. Begini. Nah, jadi yang ujung ini ditarik ke sini kita talikan sini ya sini ada selah akar yang akan menjadi penyangga bipak gantung saya masukkan ke dalam selah selah batu biar nantinya menjadi penyangga yang kuat yang harus benar-benar kuat karena saya berbobot berat dan ini adalah pengalaman pertama saya memasuki hutan bikin bipak di hutan bertahan hidup di hutan Kuat teman-teman <tuh> Saya rasa ini kuat ya Oke kita pasang Kita pasang yang satu lagi <tuh> Oke teman-teman Yang banyak hutan pasti ya Banyak Nyamuk ya Ada gatal-gatal juga Gak apa, -apa. Kenapa saya bikin bipak gantung karena biar aman teman-teman Bipak gantung menurut saya ini adalah bipak yang sangat aman sekali Nah teman-teman oke okay. Jadi Si dua tali penyangga Tali dasar udah saya pasang nah ini kuat ya, tuh tuh, ini kuat teman-teman lihat tuh, ini kuat ya, kuat banget jadi sekarang saya akan memasang lagi ke sini menjurat jalit-jalit seperti jaring Oke. mungkin dengan bipak bantung saya akan merasa aman dari hewan-hewan buas dari ular-ular ataupun kalajengking ataupun dari kelabang-kelabang dan tetapi tetap saja kewaspadaan, keamanan tetap harus kita jaga kalau lagi ada di hutan. Dan kalau tidur di pipak itu jangan terlalu lelap tidur, karena kita harus selalu tetap berwaspada. Karena yang namanya di hutan banyak sekali makhluk-makhluk kecil ataupun makhluk-makhluk besar. Uh, ini sih belum jadi ya teman-teman Belum sempurna Belum beres Tapi kita tes dulu Coba dulu uh, Apakah ini kuat Bener-bener kuat Oke okay, Saya akan mencobanya Jadi Kenapa saya ditarikan begini ini uh, Buat naik ya Buat naik Oke okay. Oh adalah biped yang menurut saya aman teman-teman jadi ini nyaman sekali ya nyaman jadi ini tuh aman ya tinggal saya bikin atap dari atas itu gampang banget karena kalau tidak bikin atap nanti gak teman-teman jadi ini sudah aman ya bisa sambil begini ya tidur tuh oh gilaik banget teman-teman, uh sempurna, atap. saya akan uh, bikin atapnya dari batang berapa batang pohon ya, pohon, pohon kecil kita pasang di atas untuk oh, menopang Nah teman-teman Buat memasang atap di atas pipa Saya bisa apa namanya Bisa menggunakan si daun Langkap ini teman-teman Kita manfaatkan si daun langkap ini ya Semoga ini bisa menjadi Peneduh ya saya cari lagi yang lain nah, ini belum cukup ya kita harus banyak supaya tidak ada uh, air bocor teman-teman rasa e, si daun lengkapnya sudah e, cukup teman-teman. Kita langsung pasang saja di atas bipak. Nah, cara e, memasang daun lengkap ini itu sangat mudah ya teman-teman. Sangat mudah banget ini eh, tinggal kita nah nanti kita, eh, saya akan mengikat ya pakai tali teman-teman jadi begini saya akan mengikatnya pakai tali ya biar kuat teman-teman oke nah teman-teman bikin api ya di bawah kenapa saya akan bikin e, api unggun karena biar api itu menjalar ke atas e, biar ada kehangatan teman-teman ya biar ada kehangatan dan biarpun e, biar keadaan e, nyamuk teman-teman eh teman-teman karena ini kondisi e, cuaca hujan, saya tidak apa tidak bisa e, menyalakan api di hutan ini atau di bawah pipak ini, karena tidak ada kayu yang bisa dibakar, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya, karena ini cuacanya keberhujan, e, tunggu di episode selanjutnya. Oke, mantap.